oke okay, whatsapp bro kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengedit video di kinemaster atau inilah kinemaster aplikasi yang bisa anda unduh di link yang sudah saya sediakan di kolom video bawah Lah, kalian sudah download? Kalian buka aplikasi, tambahkan. Oh, salah, bro. Sorry, empathy project media brosur, kita pilih muzzen pilih video yang akan kita edit Kalau Anda bisa tambahkan audio Yang Anda inginkan Tambahkan Ternyata suara saya tidak jelas. Tinggal kita edit, bro. Nah, kita kecilkan suara backsonnya, bro. Kita putar. internet gratis masih besar ternyata bro dikecilkan lagi bro nah, oke kita coba lagi Kali ini kita akan tutorial cara internet gratis al-opera Oke sekian dari saya bro Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan komen